Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya buat teman-teman Sudah mampir lagi ke channelnya Dero Sauto Saya ucapkan alamin Semoga kebaikan teman-teman semua Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa Nah, teman-teman Kebetulan lagi kita mampir di daerah Pasar Kemis dan seputarnya Bersama ya, Om siapa nih? Dintong Om? Dinto Dinto yeah. Om Dinto Gimana kabarnya sehat Om? Alhamdulillah Salam baik. kenal sebelumnya bagi ya, ya, Om Nah, di Om Binto ini adalah isi dari Rafki Mobilindo Nah, silakan diperkenalkan nomor telepon beserta alamat uh, alamatnya di Jalan Bumi Indah tahap okay. 2, peta okay. pemis. Uh, nomor teleponnya pribadi saya aja, boleh? WhatsApp-nya 0812 9376 6960. Oke, okay. okay, kita mulai ya, Om ya, Om ya, Binto. Siap. Ini ada mobil apa nih, Om nih? Yang ini Nissan Infiniti, Om. Nissan Infiniti. Yeah. Tahun berapa nih? tahun 2001 om. tahun 2001 manual iya. metik nih metik om metik, metik. metik. Oh, atasnya perorangan uh, perorangan teman-teman pajaknya di bulan 9 hidup ya hidup om. dan yang berkuat ganjil uh, untuk alamat SNK di daerah Jakarta Utara setara kondisi unitnya pernya apa aja nih Om Nido Ya lecet-lecet pemakaian aja lajit om, lajit namanya mobil bekas ya Oke. kan Mesin-mesin gimana? Mesin aman, kaki-kaki juga pasti siap, AC dingin Gak ada yang rembes mesinnya ya? Gak ada rembes om oh. Dan gak ada yang kropos ya? Gak ada om nah, Tahun 2001 ya? 2001 Nah, om Dinto kira-kira harganya berapa nih? Openannya sih 45 45 juta? Boleh om 45 juta pajaknya hidup Pajak hidupannya om? Om, boleh nawar gak om? Boleh om, di sini itu openan berarti boleh dinego Boleh dinego, kira-kira berapa om Dinto? ya nih saya pikir dapat tiga puluh tiga gitu. bisa, belum, om. bisa ya? belum, om, belum kira kira om ya 43 tiga datang om. 43 datang ya datang, tapi om. teman teman yang mau nego lagi dari 43 bisa datang ke sini datang ya. aja om nah Oke, baik selanjutnya kita ada hyundai ya iya, ini hyundai tahun berapa nih om hyundai, hyundai trajet hyundai tahun, trajet tahun berapa tuh. warna hijau eh warna biru warna biru, biru asin no biru asin. Genap, teman teman untuk pajaknya di bulan 11 alamat cengkarep daerah bekasi hidup apa mati nih pajaknya kebetulan mati Om boleh dinego buat boleh pajak. <laughs> pajak per tahun berapa nih Om kira-kira masih juta tiga ratus 1,3 setahunnya 3 ,3 tahun setahunnya. ini manual metik <laughs> metik metik om metik trajet metik teman-teman kilometernya paling 200.000an ya lah lumayan tahun om. 2001 2001 om. kondisi gimana kira-kira ya ada minus minus mirror seperti kaca si om Paca, okay. kaca depan Oke okay. uh, Selebihnya aman sih om AC dingin AC dingin mesin-mesin Bersih Enggak berisik Enggak berisik Iya yeah. Nge-rembes rembes enggak dong Ada rusak-rusak mesin kira-kira Rusak Mesin, kira -kira rusak. mesin enggak dong Oh aman nah, ya Kebetulan pasti dibenerin dulu kalau. Habis benerin yeah. Oke okay. Kaki-kaki juga aman ya Aman dong Enggak ada yang kropos juga ya Enggak dong Nah tinggal harganya nih ah. Yang murah dong oh, <laughs> uh, Open 34 aja oh, Open 34 Iya 20-an bisa enggak kira-kira Aduh belum oh. <laughs> <laughs> kira iya, iya. Nawar kan iya. Kenapa ya? juga nawar Belum. kira kira berapa? Bisanya tiga ya, lah datang. 32 ya, dalam om. kondisi pajak mati. Tahun dua pajaknya 1,3 Iya. Ya? Tapi kan baris tiga Baris tiga. Oh harganya 32 Iya. Ah. Oke. Okay. Tuh ya teman teman harganya 30 jutaan 32 puluh dua Buat teman teman yang mau nego nego lagi langsung komdinto ya. ya Baik selanjutnya ini ada Honda Odyssey om. Odyssey. Wae bagus banget nih Honda Odyssey ini. Tahun berapa nih om? Tahun dua om. Oh. Ini untuk pajaknya di bulan Januari hidup nih? ya? om Mati apa hidup? Majaknya mati 2021 mati om. 2021 ya, om. Eh 2021, 2021. 2021 Berarti sekitar 2 tahunan ya? Iya om 2 tahunan 21 2021 Oh 3 ya. tahun dong Karena bulan Januari Iya iya iya Pajaknya berapa nih om kira-kira? Pajak murah om ini 3 juta setengah doang 3,5 mm -hmm. Berarti cepatnya habisnya lebih ya Iya Bisa 11-12an -11 oh. <laughs> Japan punya om Sandruk <laughs> Ay, ada Iya iya iya iya Sandruknya ada ya? Minusnya di mana nih Om? Apanya? 2003 ini minusnya di mana nih? Ini minusnya paling mir ini apa sih namanya spion udah gantian harusnya spion elektrik. Udah gantian kan ini manual. Oh manual, okay. seluminya boleh dijamin Om. Di boleh dijamin, nggak ada yang keropos ya? Nggak ada yang keropos. Mesin-mesin gimana kira-kira? Mesin enak, anyep, senyap. Enyap. Oh senyap nggak ada rembes. Nggak ada rembes. Kaki-kaki, enak banget, enak, om. Ya? empuk, empuk ya. Nah tuh teman-teman mobilnya sih sepetas saya lihat masih cukup layak pakai ya, masih cukup rekomendasi. Pajaknya yang kalah nih kalau banyak, yeah. ya. karena setahunnya 3,5 an. Iya, yeah, lumayan tinggi om. Lumayan tinggi karena dia CC-nya aja udah gede ya. Iya yeah, hampir 3000 ribu om, hampir 3000 CC bener. Harganya berapa om kira-kira om? Openannya murah aja om di kita mah, oke? Okay. Open 67 aja, om. 67, 67 67, boleh ini. 2003 ya. Iya. Nawar lagi boleh ya? Boleh dong. 50 jutaan boleh enggak Gimana? 55. Aduh gitu. belum. <laughs> 20, <laughs> nah, kalau pajaknya mahal itu. <laughs> itu kalau ini pajak hidup masih 80-an loh. Pajak hidup 80-an. Mas 80-an. Oke, berarti masih 63 masih bisa naik. Sila ya. Ini, <laughs> nah, pajaknya di bulan Januari berplat janji untuk alamat tersenkat daerah Bogor ya. Benar. Oke, kita selanjutnya nih ada senia. Senia om. Senia tahun berapa nih om? Vti Xivvti tahun 2007 om. Xivvti tahun 2007 atas perorangan Iya atas manual metik nih. Uh, manual om. Manual. Berpa ganjil teman-teman untuk pajaknya di bulan November hidup mati. Pajak off 2022 om. 2022 berarti uh, tahun. Tahun. Pajaknya ya? nah, telat sekali. Bener om. Untuk alamat TSNK di daerah Tangerang Kabupaten, Kabupaten, nih. Serang om, Serang. Serang ya. Iya. Perorangan ya. Perorangan. Nah, teman-teman nih mobil sejuta umat tahun 2007, <laughs> ya kan? Ya. Senia XI 1.300. Siapa om? Harganya berapa om? Ah, openan kita pasti murah om. Oke. Okay. Gak mahal mahal. Tujuh Tujuh Pajaknya sekali doang. Sekali. Doang. Nilai pajaknya berapa om? Pajaknya murah om, Senia mah? Berapa? cuma sejuta ini 1,6 iya oh jadi om buka 76 78 enam tujuh om tujuh iya oke okay, 73 gitu boleh enggak Eh, uh, lah udah datang ke sini ya iya udah datang okay, aja tahun dua ribu tujuh ya mobilnya apa aja di PR ini mobil pajak dong sih om pajak dong ya iya kebetulan kemarin AC juga enak mesin Mes enak mesin enggak ada rembes enggak ada gak oke, enak Iya. Yeah. Oh, keropas-keropas nggak ada? Nggak ada om, pastinya. Dan juga peleleknya udah di-upgrade Oh, biar kayak enak mudah om. Iya lu, luar biasa lu. <laughs> Pelelek kayak mahal, di doang nih? Ya yeah, itu, yang agak naikin om. Iya <laughs> <laughs> yeah, benar-benar-benar. Nah, tuh temen-temen mobilnya bagus nih saya lihat nih. Harganya di open tujuh Tapi masih bisa nego. Nego aja. Nego ini nego santuy. Wah. Kesini <laughs> aja udah langsung. Harganya rekomendasi. Ciao. Nah itu ada lagi? Ada Honda City om. Oke. Okay. Nah ini ada Honda City tahun berapa nih? Tahun 2003 om. Tahun 2003 ribu tiga bertransmisinya? Oh, oh. Uh, transmisinya metik om. Metik berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan September untuk alamat <laughs> NK di daerah Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten om. Nah ini pajaknya hidup mati nih? Pajaknya mati om. Pajaknya mati berapa, yeah. ka berapa kali? 2019 2019 berarti 4 kali lima kali ya? Nih. 4 kali 5. Tapi kalau Tangerang bayar lima kali sih biasanya. Bayar lima kali ya. Yeah. Bener. Nah ini nilai pajaknya berapa om kira-kira? Kalau pajak city kebetulan yang ini murah nih om, ini cuma 1.8an, 1,8. Oh. Kali lima ya, kan. udah tahu kan ya. <laughs> <laughs> Maticnya gimana? Aman Oh, gak? enak banget om. Enak hadinya. banget ya. Oh, body-body ada kropos nggak Hmm, body kebetulan kita habis moles juga. Habis poles juga. nggak ada kropos ya? Enggak dong. nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak ya. ada. Terus juga paling PR di ban doang ya? Ban agak udah, aga udah agak tipis-tipis. Udah halus. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tapi pelek mau lu bayar lah hmm. bagus. Kaki-kaki enak. Enak pastinya. AC dingin. AC dingin. Nah, harganya berapa? Aduh, kita open murah dong. Oh. Berapa? 55 aja. 55. Pajaknya yeah. sekali eh. Banyak lima kali. Lima kali. 1,8. 55. Oras ini tahun 2003. 3 otomatis. IDSI. IDSI. Iya, Kalau mitekbel bang ada kali. <laughs> <laughs> nah, 55 -basi -basi -basi, nego, eh. nego, dong. nego pajak boleh enggak? Ini kita openan 55 udah dikurangin pajak. Udah dikurangin nih. pajak. Iyo. Oh gitu. Tapi masih bisa nego lagi ya. Masih bisa. Mungkin di 40 lebih. puluh di lebih dikit lah. Oh. 48. lima <laughs> bisa kali ya? Aduh, belum. Tapi mau ke sini kalau mau serius sebenarnya. Datang aja. Ya? Datang kalau kalau serius, ya? serius datang aja. Nah, uh, pasti diberikan harga yang terbaik ya. Hmm. Harga terbaik buat teman-teman, harga terbaik juga buat Om dito nah. Ya, sama-sama cari -sama berkahnya ya. Nah, siapa betul. tuh Karena mobil gini udah bisa kredit lagi nih. Iya Om kes Harus only, om. Kes biasanya cash hmm. betul oke ada lagi barangkali mobilnya uh, paling yang di sebelah sana itu mobil-mobil yang sudah ready uh. tapi spek dan ketentuannya belum tahu Yuk kita lihat ya oh, boleh-boleh nah ini tahun berapa nih nah sepuluh tahun berapa nih uh, perkiraan sih ini maka itu perkiraan 2010-2010 okay, oh. nah ini tahun berapa nih nah ini Camry 2003-2003 hmm. tapi belum 2003. belum siap jual ya ah soalnya saya pajak dan openannya saya kurang tahu tuh berapa Oke okay, gitu. belum siap ready Iya yeah. Ini ada beberapa banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak ya? Iya. Ini stok-stok semuanya ini. Stok ready semua. Tapi belum siap dijual ya. Belum, yang sebelah sini belum mau. Oh. Belum, mau oh, yang siap dijual di sebelah sini. Iyo. Tuh, teman-teman stoknya banyak nih. Ini ada Ini Excel. Excel oh. tahun berapa nih? Tahun 2004. 2004. 2004. Yang ini Corolla. Eh, um, yang Corolla ini pakaian Om. Oh. oh, pakaian. Iya, oh. pakaian yang punyanya. Oh, sebelah lagi tuh ada Toyota ini nih. GL misan oh, Geo Neo. misan Geo Neo. Oh, berapa duit tuh? Itu? Ah, itu yang di sini dulu. Ya? Iya. Tahun berapa tuh? 2008 kayaknya. 2008. Iya. Kijang. Wah, Kijang itu uh, kebetulan ada orang dalam pengen nyervis di sini. Oh, nyervis ya, di sini. Nah, nah terus ini ada kiar nih. Ah, uh, Kia carnival, carnival tahun 2001 kayaknya. 2001. Itu. Weh, banyak nih mobilnya, mobil lawas tapi masih terawat semua oh. ya iya dong. Om. Nah, kelebihan ngambil di Om Ditot apa sih Om kira-kira Om? karena bengkel apa sebelum ada bengkelnya juga ya hmm. jadi kalau ada pr pr bisa langsung dirapiin ya tapi ya, aja langsung di e, kurangnya ini om bisa aja e, tapi kalau berat kalah jasa sama spare nggak ditanggung sama <laughs> saya gitu ya paling tidak sebelum deal kan nanti ada um, omongan ada omongan terus Ego, ada Ego. layanan service sebelum yeah. terjadi transaksi transaksian gitu boy, yeah. terima rapi atau enggaknya kan gitu Betul ya lho. Gitu. ada lagi barangkali mau diambungin kira-kira kebetulan bos saya itu Oh iya. yang punyanya oh iya. <laughs> nah itu teman-teman banyak nih buat teman-teman yang mau dan serius mumpung masih ada dan tersedia ya bisa langsung ke sini ya Om Dito ya. ya nomor telepon online ya online Om. Siap. setiap saat 24 Siap jam 24 jam oke okay. ada yang mau ngomongin kira, -kira? Uh, ke sini aja jangan ragu soal harga, harga oke okay. bicarakan Oke, okay. ya nah, teman-teman berikut tadi yang telah saya review showroomnya Rafki Mobilindo Siap. bersama Om Dito sebagai pc nah, Kurang lebihnya apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan mohon dimaklumkan ya. Buat teman-teman saya tunggu kedatangannya di Rafki Mobilindo. Siap. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton mohon maaf dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.